Next, Carlos, salah satu YouTuber besar yang ada di Indonesia, guys. Ya, istilahnya food vlogger, bisa dikatakan seperti itu, yang nyari istilahnya tempat makan-makan yang enak. Ya, nah, langsung saja, guys, kita penasaran. Langsung saja, kita play videonya. Let's go! Yo, mamen wow. Next, Carlos, dimakan klinik, <klihat> memang keren. Denny salah satu ya, betul, member ya. yang terkenal nah, banget di Indonesia guys makan ke Indonesia. Kenapa? Karena kali ini gue bakal kulineran ke Malaysia, men Oh asik. Oh tenang, Fan, Udah aman. Karena semua udah gue persiapkan dari sini, coy Lucuan dong. Dibayarin semua dong ini Lucuan Gue juga cuan dong, fan. Kenapa tuh? Karena gue pesan semua akomodasi dan transport pake sobek. Ooh, nih. Oke, jadi sobek itu adalah aplikasi cashback yang memberikan keuntungan cashback langsung secara otomatis di setiap transaksi yang dilakukan sama konsumen. Dan itu di lebih dari 180 delapan online yang tergabung di dalam sobek. Wah, gila mantep kan? Eh, saldo gue nih, men. Banyak kan cashbacknya? Jadi gua tetap cuan mantep yuk ya ngomong ngomong terbang jam berapa nih? Sekarang pan. <laughs> <laughs> Oke, okay, lucu sih. Makanya banyak yang suka karena dia juga lucu, guys ya. Orangnya tuh enak gitu. Oh, udah sampai aja di Malaysia nih, guys. Oke. Okay. Main ini gua udah sampai di Malaysia, lebih tepatnya di Kuala Lumpur dan kita di sini bakal berapa hari, hari oh iya 5 hari, wow, tapi lima gua nggak 5 hari. hari di Kuala Lumpur doang karena nanti gua bakalan ke Penang, soalnya banyak banget coy mamen-mamen yang rekomendasiin gua buat kulineran di Penang wow jangan jalan terus, banyak duit nih oh tenang, aman men kan gua pake shop buat pesen tiket, pesen hotel, dan lain-lain jadi itu itu lumayan banget tuh cashbacknya tuh nih lu liat nih cashbacknya nih, lumayan coy dari kemarin tuh gue kan pesen tiket sama hotel tuh dari lewat shopback nah tuh cashbackku tuh 100j2486, gila banyak wow. banget dah. udah kekumpul banyak coy nah ini kan caranya gampang banget nih pertama lu buka aplikasi shopback dulu kategori banyak banget, ada pesawat, hotel, marketplace nah ini misalnya lu, lu mau pesen hotel nih ya lu pesan aja di hotel terus Agoda, Agoda nah nanti lu bakal diarahin ke Agoda Habis itu lu pesennya, transaksinya semua seperti biasa, kayak biasa pokoknya Dan nanti otomatis cashbacknya langsung dapet Wow, <laughs> okay. asik simpel kan? Gampang kan? Simple lah. Jadi kalau kita mau jalan-jalan terus, mau pesen tiket, pesen pesawat, pesen hotel, hotel Cuan kita gak berhenti-berhenti men, pokoknya jalan terus, mantep nggak lu? Bener-bener deh ya persiapan that. gua ke sini tuh semuanya jadi cuan banget gara-gara sobek man Bang, dong. sekarang gue pengen istirahat dulu. Pengen taruh tas. Habis itu kita istirahat bentar, kita makan. Uwi ya. Aduh. Wow. Pak Tami udah. Oh my god, ini eh bukan ya, bukan yang dulu itu ya, guys ya. Emang gila kita udah sampai di Pinang. <laughs> Ngomongnya bukan Penang, Cil. Pinang, Akhirnya sampai juga di Pinang habis dari Kuala Lumpur. Sama siapa nih? Hah? Di Pinang sama siapa, aku pinang kau dengan Bismillah Azek <laughs> Pinang, ya, walaupun keputusannya penang tapi bacanya pinang dan ini adalah salah satu hidden games yang ada di Pinang bahkan orang Pinang sendiri belum tentu tahu tempat ini <laughs> menurut <laughs> gue <laughs> karena tadi waktu datang ke sini tuh, itu lewatin utang-utang ternyata oh. sampai pantai, ternyata udah ujung selatan wow. Pulau Pinang dan ini adalah pantai Teluk Bayu dan kita ke sini untuk makan mie udang yang sangat spesial di sini dan nice. halal ini oke sekarang kita langsung aja pesan aja suasananya enak banget, pinggir pantai itu cile wow. banget coy oke wah gila Gua merasa kayak nuansa alam alam banget mad Nah ini namanya Pak Tani Ujang. Ujang Paknya itu di sini Bapak apa bukan ya? Nanti kita tanya Patam. aja Pak Tam Nih tempatnya nih Hai Hai My name Next Carlos. Next Carlos, I'm yeah. Nabil. Nabil, oke. Okay. Yeah, big uh, Malay. Malay, oh. Yeah. Iya. bisa. <laughs> Sikit-sikit ya, siikit -siki. <laughs> <laughs> <laughs> Saya mau tanya ini Pak Tamni udang, betul? Itu Paknya itu Mister. Iya, yeah, Mister. Oh, betul. Your father Pak Tam. Iya, yeah, betul. Ah. Oh ya ini anaknya. Jadi yang nerusin. Eh, uh, Anderson? <laughs> nerusin, melanjutkan, continue. Ya, yeah, menguruskan. Ah, Tapi Pak Tamnya juga masih di sini. Oh masih mana? Oh. oh ini Pak Tam oh, ya. Oh Pak Tam, halo Pak Tam. <laughs> Dari tahun berapa ini? Sudah empat tahun dekat sini 4 tahun, empat tahun. Berarti masih baru ya? Ya, masih baru lagi. Oh, sepertinya mulai banyak yang tahu tempat ini. Kalau saya lihat di video ini cukup ramai juga. Kita dapat customer dapat sambutan yang agak banyak daripada orang luar dan semenanjung Malaysia juga. Orang Pinang sendiri tahu tempat ini? Sebelum ini, tak ramai yang tahu. ah uh, setelah banyak turis, baru, makin... Makin ramai orang oh, oh, oh. okay. Hidden Games ini. Hidden <laughs> Games, betul. Hidden oh, okay. Games, okay. <laughs> <Depression> hour. <laughs> hour. Dekat sini kita buka dari pukul 11.30 pagi. Tunggu, dekat sini ada cabaran? Uh, tidak, oh, nah, Saya di sini satu saja, oh, satu, satu saja. saja. Tidak satu. Satu, saja Pas satu di sini ya, sebelas tiga puluh, sebelas tiga sampai enam petang, sampai enam petang. Okay. Last order 6 petang, sunset, sunset, ya? sambil makan, oh. Oke, okay, dan menu spesialnya? Menu spesial di sini adalah mie seafood, kita ada udang, okay. ketam, dan sotong Ini spesial mie seafood Ini ya? spesial mie seafood Dalamnya ada udang, ketam, ketam sotong Ketam, ketam Kepiting, kepiting. Ah, kepiting, oke okay. yeah. Dan Kepis. sotong, jumi okay. Paling banyak orang datang makan ini, mie udang Mie udang, Butuh mie udangnya Ini Rp 10 ringgit dan mie seafood oh, murah dua banget Kita coba aja Dua-duanya? Dua-duanya? Langsung aja, dua-duanya <laughs> <laughs> aja Langsung Boleh? Oke, okay. boleh One. Satu mie seafood dan satu mie Boleh sero. <laughs> Oke okay. Original kah? Mie? Buat sendiri? Uh, homemade? homemade? Ya, buat yeah. noodle? Oh nah, kita ada supplier Ah, oh, oke okay, supplier Resep? Sendiri. Ah, resep resepnya sendiri Ah, resepnya sendiri Resepinya original dari sini kita. Oh, resep original cuma... Barangnya kita ada supplier Ah, oh, oke okay. Oke, okay, kita coba aja yeah. ya Thank you, oh, thank you Oke, you're welcome Boom Oh my God Makanannya udah datang main, buset, dan oh. ini mie udang Dan ini adalah mie oh, cumi Yang disini di dalam, selain ada udang Kolesterol semua <laughs> Cumi, dan juga Aduh. Sifut, mie, sifut. Kepiting, dan ini dikasih kepiting oh. satu ekor dong oh. Buset dah Tuh, liat sendiri tuh Gede guys gila wow, kepitingnya Seekor coy, Gue juga bingung dah, ini makannya gimana-gimana Jesse sih ada siapin piring, oh, Ya, ya. Sendok gue offset. Offset. <laughs> siapin piring kosong untuk tulang-tulang. Iya. -tulang. Yep. sama-sama basi ya. Kita langsung coba lagi. Mantap sekali ini, men. Ini kita coba dulu kuahnya. Nyeruput, cuy. Coba kita, kita istilahnya kan dari Indonesia gitu, guys. Apakah komentar daripada Nick Carlos ini ya tentang makanan di Malaysia enak apa enggak gitu, guys? Coba ya uh seafood bener. Oh, karena oh. harum seafood itu kan khas. Jadi kuah-kuah iya, ini. Wah, wow, ya, iya, apa-apa. Oh, oh. Okay. thank you. Here we go. Wah, gila dikasih lagi mie goreng. Oh. Joy mie goreng spesial. Mie goreng oh ya, mie goreng udang campur sotong. Joy, wah, wow. wah, enak banget kuahnya tuh kayak perpaduan kuah tomat dan seafood, gurihnya tuh fresh Aduh, banget, enak banget. Itu guys. Aroma seafood tahu sendiri ya. Bukan amis loh, amis beda lagi. Iya beda. Enak Gua banget. Coba dulu deh. Saya soalnya pencita seafood guys. Oh my god. Makan cuy. Hmm. Ada sotong keras banget, benar-benar keras banget. Ya. Siputnya, minyak ini nih ya, walaupun kecil tapi dia padat. Kayak loh minyak, ya. yang di Bogor itu? Itu lebih tebel, itu lebih tebel. Kalau yang sapo mi yang di Bogor kan, okay. dia tebel banget tuh. Oh my god. Ya Allah jadi lapar. Tangga alasan gue kenapa jarang makan siput? Ini malas ngopek-ngopek. Ini satu piting apa lagi pengennya tuh udah dalam bentuk kuah <laughs> air. Perfect. Nih, campurin sama mie. Woi oh, ini ada tahu-tahunya gitu loh. Oke. Okay. Tahunya tuh kayak tahu putih gitu loh. Tahu susu ya. Kalau yang putih-putih gitu tahu apa ini namanya? Tahu susu kan. Lalu gitu ya. Ini gue pakai udang ya. Oh my god. Oh. Udang di Malaysia tuh sudah Mantep, bener gila gitu. Gua rata ini cuma udang rebus doang gitu Bumbunya ya bumbu yang ya, dari bawah oh. Rosepi itu gak. yang bikin enak Gua cobain nih, makan cuy Ini nice. nih, nih, nih, gua agak, -agak repot nih kalau. Iya bener sih, kalau makan seafood tuh gak gitu, gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. Nih, ya? gue gua bisa gue kalau ini dikit lah oh ternyata cangkangnya tuh enggak enggak keras gak banget enggak pinter nih makan kepiting ya hancur nah oh Aduh, tapi kepitingnya sih mantep sih gila ini ini bermek ini ini nah gitu oh, enak banget gak itu guys gak ini ini ya enggak ya, bisa-bisa makan benar benar <tuk> gua enggak ngerti nih sini ini yang, ini. Enak, oh, ini, Aduh, ini oh, yang enak guys ini yang enak ya Allah perjuangan banget makan ini makan cuy makan sampai ke Malaysia yang makan seplating guys ya ini rekomendasi dari teman-teman yang dipinang Pinang wow sekarang kita coba mie udangnya cuy gila oh. gua suka platingnya rapi banget ya ternyata di dalam ada yang plating khusus ya ada khusus ya. Gue coba dulu nih ini nggak ya sama ya sama lah Beda kah? Basically sama, cuma ini karena campuran siputnya banyak, okay. aromanya jadi ini uh. lebih kombinasi loh. Gua udang ini enak nih. Udangnya sama, gua gua rasa udangnya sama. Aish, bikin laper guys, asal bikin laper. sama nih rasanya. <laughs> Makan cuy. Ya Allah. Uh. Ini sama, kuahnya sama ya? Oh, basicnya sama eh, lebih beda, ini lebih... saya ah, ya betul, oke, okay. okay. thanks, kasih oh, Gue sure dulu coy, Mumpung ada orangnya, biar gue gak sotori coy Ternyata bener Gue disuruh coba yang goreng, kita cobain ya Clatingnya Kayaknya enak yang goreng ini guys Ya Allah Makan cuy Lebih kerasa gitu untuk bumbunya, kayaknya sih gitu. Yang goreng juga parah banget Kan parah Lu banget Lu lihat prosesnya yang goreng ya? Iya. Oh gua rasa ya, dia ada taruh sedikit kuah ini ke sini Cuma kali ini kan digoreng Dan dia gorengnya tuh nggak sampai kering banget Tapi agak-agak oh. basah gitu Kayak mie ya? Setipikal, cuma rasanya memang mie otentik banget Wow, keren Enak banget guys Dari penampakannya aja udah enak banget ini yang goreng Karena ini sedikit basah Jadi bumbunya itu tebal-tebal semua Dalam okay. satu suapan tuh aromanya tuh semulut-mulut bersedah oh kita ke bandara jam 4 ya? dia yeah. ya, sekarang udah jam 3 <laughs> nah gua makan cepet deh gua habisin dulu men ini sama semuanya dikejar waktu <laughs> Karena mesti ke bandara, balik lagi ke GLHA <laughs> gua ke Pinang cuma sehari buat makan doang <laughs> buat makan di Pak Tam Mi Udang ini ya guys ya ya Allah selesai makan, udah kenyang banget saatnya kita bayar, bayar. bayar. <laughs> apa yang terjadi? Yes. Finish and I want to pay. So Patam say no for this time. Thank you so much for coming. No. No, I will pay. Patam say no for yeah. this time. I will, I will pay. It's okay, I will pay. Patamnya jauh. So datangnya jauh dari Indonesia. Aduh, aduh. Ini, <laughs> wow. Thank. thank you so much for coming. Waduh, saya merasa tidak enak Pertama Nama kali datang. Iya, pertama Datangnya kali dari, datang dari jauh. Tapi, makasih ya, Pak Eko. Sama-sama. <guluh> Jadi eh <guluh> sampai merah Jadi, kira, pipinya, oh, tapi Mamen-mamen saya mau tahu harganya Oke, okay. so harganya untuk yang seafood tadi 20 ringgit, 25 ringgit So kita ada 3 size ketam, size B, E, sama E plus Oke, okay. yeah. semua tergantung ukurannya ya yeah. Tergantung okay. ukuran, jadi kisaran 20-25 ringgit 25 ringgit, yeah. 25 ringgit itu murah ya? Ada yang 30, 30 juga, berarti ah. 20-30 ringgit Sekitar 60 ribuan sampai, sampai 90, 90 ribuan, ribuan. Seafood itu loh udah. ya Murah banget loh, murah. karena dapat nah, kepiting seekor Laitu masalahnya udang mantap banget dan mi udangnya sepuluh ringgit. ringgit berarti sekitar tiga puluh ribu dan yang gorengnya tadi lima belas oh. ringgit lima berarti sekitar lima an ribu lah ya itu mantep banget thank you Pak Tam terima kasih banyak makasih banyak <tuk> saya makan terima kasih okay. banyak oke uh, oke okay, okay. makanannya enak Thank you thank you banyak. Oke. Saya ke Pinang nanti saya mampir lagi. Oke. Okay. <laughs> thank you. Thank you. Kasih banyak, thank you. Terima kasih banyak terima kasih <laughs> banyak. Ya Allah. Wow, uh, gila! Men, udah selesai makan, kenyang banget. gua seperti yang udah gue bilang tadi, gua bakal di Malaysia selama hari, dan gua bakalan traveling terus dan makan-makan. <tuk> <tuk> <tuk> Ngomongin traveling, ya, gue jadi inget makan. nih. Men, jangan lupa pakai aplikasi sobek, karena pas banget di bulan Maret ini, mereka lagi ada promo JJS, yaitu. Jalan-jalan shopback. Apaan tuh kok? Jadi jalan-jalan shopback itu adalah travel camping shopback dan nawarin diskon untuk semua kebutuhan traveling lu. Mulai dari pesan tiket pesawat, booking kamar hotel, atraksi, sampai travel esensial dan lain sebagainya itu banyak banget. Dan oh, di okay. JJS ini bakal ada promo spesial di tiap minggunya sampai ada kesempatan buat liburan gratis ala. INFLUENCER mateng lalu cuan promo JJS ini bakal ada dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020 20. dan dijamin cuan kalian bakal naik level jadi super cuan dan gak usah sedih, ini promonya gak cuma di bulan Maret tapi Shopee bakal ngasih promo-promo travel menarik se panjang tahun. Jadi lu rajin aja pantengin aplikasinya terus dan pokoknya jangan lupa traveling berawal dari shopback Woo, dan tunggu episode gue yang lainnya. Dah, ciao. Okay, so special in here, so I will uh, talk a little bit with English. I hope you understand. <laughs> By the way, hari ini Valentine. Like. <laughs> Valentine. Kita syutingnya pas hari Valentine. Gua sengaja ngajak mereka semua, ngajak lu semua biar kagak valentinean Temenin gua di sini. Dulu. Gua shock nih. Bayar-bayar gua tuh Malaysia. Kalau oh, no. di Indonesia kan banyak yang kenal, jadi wajar gitu. Kita ters, ngomong aja susah ya. Gua mau ngomong gak enak itu Takut bahasanya tuh salah gitu hmm. kalau di sini, kan bahasanya kan serupa tapi tak sama gitu loh nah, Terima kasih Pak nih jadi kalau mau ke sini Pak Tamni Udang itu di Pantai Teluk Bayu Yuk mas Trail lah ya Oke okay, guys sudah selesai videonya dari itulah tadi ya Jalan-jalan next Carlos ya ke Malaysia dan mencoba yaitu Pak Tami Udang ya guys ya dan sangat mengejutkan sekali ketika dia mau bayar tidak boleh bayar gitu. Dan itu salah satu kebiasaan banyak sekali istilahnya video-video di YouTube itu bahwasanya ketika orang pertama kali ya kan orang luar ataupun turis turislah bisa dekat dengan seperti itu yang datang ke restoran dia dan ngeliput juga seperti itu. Mungkin ya kita tahu yang hanya diliput, tapi yang tidak diliput itu mungkin lebih banyak lagi yang mereka istilahnya bagikan free kepada pendatang seperti itu dan itulah apa ya membuat saya juga istilahnya wow padahal dia gak kenal gitu kan tapi ya udahlah gak apa-apa gratis, ugh mentalitinya beda <laughs> beda istilahnya beda. Kuat banget istilahnya dalam apa ya, segi untuk bersedekah ataupun berbagi kepada sesama itu sangat-sangat kuat sekali ya guys ya. Tapi banyak juga di Indonesia seperti itu guys ya, banyakkan juga Next Carlos itu dikasih makan gratis, gak boleh bayar juga ada. Seperti itu banyak ya di Indonesia. Oke itu saja video kali ini guys, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.